Atlantis itu adalah Indonesia? Ya, kamu gak salah denger. Hey guys, nama gue Semi, and welcome back to my channel. Dari mulai cara pembuatan piramid, sampai kepada segitiga bermuda, banyak misteri di dunia ini yang belum terpecahkan sampai hari ini. Namun kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah misteri yang sangat besar yang sampai saat ini belum juga terpecahkan. Misteri apa aja itu? Yuk, langsung kita simak videonya. My best my best Mungkin kamu udah pernah nonton film Aquaman. Film Garapan DC tersebut menceritakan tentang sebuah kerajaan dan orang-orang yang menguasai kerajaan tersebut di mana kerajaan itu berada di bawah laut. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Atlantis. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa Atlantis hanyalah sebuah cerita dongeng belaka. Namun tidak sedikit juga yang percaya bahwa Atlantis itu benar-benar ada. Daripada bingung, mending langsung aja kita telusuri ceritanya. Kota Atlantis pertama kali disebutkan dalam buku yang ditulis oleh seorang filsuf terkenal asal Yunani yang bernama Plato dalam bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias. Pada buku Timaeus, Plato menjelaskan tentang keadaan kota Atlantis yang sangat indah dan dikelilingi oleh samudera yang juga merupakan kerajaan Atlantis. Namun sayang, sehari sebelum kerajaan Atlantis menyerang Athena, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan banjir yang dahsyat yang menenggelamkan kota Atlantis ke dasar laut hanya dalam waktu semalam. Sedangkan pada buku Critias, menjelaskan lebih rinci tentang keadaan kota ini, di mana kota ini adalah sebuah kota yang sangat megah yang kaya akan emas dan perak. Dikatakan juga bahwa kota ini dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari emas. Dari buku ini juga lah dikenal bahwa Atlantis dulunya merupakan sebuah kota dengan peradaban yang modern dan canggih, di mana di dalamnya terdapat teknologi-teknologi super canggih seperti pesawat terbang. Bahkan, kerajaan Atlantis tidak hanya menguasai daratan Eropa, namun sampai ke Afrika sebelum akhirnya kerajaan ini tenggelam oleh gempa dahsyat ke dasar laut. Dari cerita di atas, seakan-akan hal tersebut adalah hal yang mustahil dan lebih mirip dengan cerita dongeng. Lalu, apakah kota Atlantis benar-benar ada seperti yang diceritakan oleh Plato? Ada beberapa catatan yang berusaha membuktikan bahwa kota Atlantis itu benar-benar ada. Catatan-catatan apa aja itu? Ayo kita lihat. Pada tahun 1968, di Kepulauan Bimini di sekitar Samudera Atlantik, para ilmuwan berhasil menemukan sebuah jalan besar di dasar laut yang dibangun dengan menggunakan batu berbentuk persegi panjang dan juga poligon dengan kontur yang rapi. Para ilmuwan curiga bahwa itu merupakan sisa-sisa peninggalan dari kota Atlantis. Tapi apabila bukan, Lalu itu, peninggalan apa? Bukti yang kedua adalah, pada tahun 70-an, di sekitar Kepulauan Yasuel, Samudera Atlantik, para ilmuwan berhasil melakukan pengeboran di dasar laut sedalam 800 meter dan menyatakan bahwa di sana dulunya merupakan sebuah daratan dengan usia 12.000 tahun. Tentu terjadi kecocokan dengan pernyataan yang ditulis oleh Plato dalam bukunya yang menyatakan bahwa usia Atlantis adalah 12.000 tahun sebelum masehi. Namun, apakah benar di sini adalah tempat di mana tenggelamnya kota Atlantis itu? Bukti yang ketiga adalah, pada tahun 1974, sebuah kapal selam dari Uni Soviet berhasil mengambil 8 lembar foto di dasar laut yang jika dilihat, foto tersebut membentuk sebuah bangunan kuno mahakarya peninggalan orang zaman dulu. Lalu apakah itu merupakan peninggalan dari kota Atlantis? Bukti ilmiah selanjutnya adalah, pada tahun 1979, ilmuwan Amerika dan Perancis pernah menggunakan sebuah software canggih untuk meneliti dasar laut dari segitiga bermuda dan menemukan sebuah piramida yang lebih besar daripada piramida yang ada di Mesir. Panjang dari piramida tersebut adalah 300 meter, dengan tinggi kurang lebih 200 meter. Dalam bukunya, Plato pernah menceritakan bahwa kerajaan Atlantis pernah menaklukkan Mesir. Lalu, apakah peradaban piramida ini dibawa dari Mesir ke kota Atlantis? Selanjutnya, pada tahun 1985, dua orang pelaut asal Norwegia berhasil menemukan sebuah kota kuno yang letaknya ada di dasar laut di sekitaran Segitiga Bermuda. Pada foto yang diambil, terlihat ada dataran, rumah beratap kubah, tempat aduan binatang, kuil, jalanan, dan lain sebagainya. Lalu, apakah ini dulunya adalah kota Atlantis? Jika bukan, ini apa? Dan yang paling mencengangkan adalah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan asal Brazil yang bernama Ariso Santos yang mengungkapkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Ya kamu gak salah denger. Dan ia menuangkan hasil penelitiannya selama 30 tahun ke dalam sebuah buku yang berjudul Atlantis The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization. Menurut Aliso Santos, apa yang diterangkan oleh Plato itu sama dengan keadaan Indonesia, di mana Indonesia sendiri dikelilingi oleh beberapa pegunungan aktif, juga beberapa samudera yang menyatu yang bernama Orientale, yakni terdiri dari samudera Hindia dan Pasifik. Nah itu tadi kan beberapa bukti ilmiah ditemukan oleh ilmuwan tentang keberadaan dari kota Atlantis. Namun ada juga beberapa catatan kuno dari beberapa peradaban masa lalu tentang adanya peradaban sebelum mereka. Contohnya adalah suku Berber dari Afrika Utara yang menyebutkan adanya sebuah kota pada masa lalu yang bernama Atala. Bahasa Viking juga menyebutkan adanya sebuah kota masa lalu yang bernama Atli dan bangsa Babilonia juga menyebutkan adanya sebuah kota masa lalu yang bernama Aralu. Tidak hanya itu, bahkan ada juga sebuah catatan dari India dalam bahasa Sanskerta yang menyebutkan bahwa ada sebuah kota yang hilang pada masa lalu saat terjadi perang antara para dewa dengan para Titan. Meskipun cerita tentang kota Atlantis ini lebih mirip seperti sebuah cerita dongeng, namun mengingat manusia baru menelusuri 5% saja dari lautan, artinya masih ada 95% lagi yang belum ditelusuri oleh manusia. Dan mungkin aja Atlantis adalah salah satunya. Gimana menurut kamu? Apakah kota Atlantis itu benar-benar ada atau itu hanyalah dongeng? Tulis komentar kamu di bawah ya. Oke guys, makasih ya udah nonton video gua. Jangan lupa diklik tombol jempol ke atas dan tunjukin dukungan lu terhadap channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Kalau kata Atta, ingat subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Contohnya adalah suku Barber. Barber? Pada tahun 1968 di Kepulauan Bimini di sekitar samudas... Di sana merupakan peradaban apa sih? Bukti yang ketiga adalah pada tahun 1974 sebuah kapal selam